1 miliar, 2 miliar, 3 miliar 1, 1, 1, 1. Kapan kayanya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya ini Purnomo Singgi Official Tidak lupa Siapapun Anda yang mendengarkan dan kembali lagi menonton channel saya ini. Saya tidak segan-segan. Untuk mendoakan. Supaya yang nonton channel saya ini. Full tanpa skip. Semoga Allah SWT. Menambah uangnya. 10 miliar amin ya Rabbal alamin <tuh> nah teman-teman eh -teman, uh, saya tadi saya coba mengunjungi beberapa pengunjung video saya ini ya diantaranya yang masih baru ya kan youtuber pemula variatif sekali videonya gitu nah, variatif dan saya yakin videonya oh, untuk mengambil gambar seperti itu luar biasa perjuangannya teman-teman nah cuma yang kita eh, begitu saya lihat traffic di saya ternyata ada orang oh, orang ini penonton ini Uh, lebih suka, lebih suka dengan video yang durasinya sekian, oh ini sekian, padahal video saya ada yang panjang, tapi ditontonnya cuma sekian. Saya tahu itu. Jadi teman-teman nih, dari sini juga saya dapat ide ya untuk youtuber pemula, buatlah video yang kreatif. Maksudnya begini teman-teman. Uh, kita buat video yang tidak terlalu panjang, contoh video yang sekian detik gitu, ya. bukan video short ya, video yang landscape, landscape tapi waktunya sekian detik gak jadi masalah. Gitu. Berbagai macam kelebihannya dari video short ini, video eh, maksudnya video yang pendek ini, kalau ditonton sampai habis otomatis ya. Uh, Penilaiannya juga bagus, gitu. Semakin panjang videonya, semakin sedikit nontonnya. Gitu. Jarang ada yang sampai full, gitu. Kecuali memang diperlukan sekali nonton full karena punya faktor dari daya tarik video tersebut untuk uh, menonton lebih banyak, gitu. Dan saya juga tadi juga dapat uh, notifikasi dari YouTube bahwa semakin banyak orang tertarik untuk menonton video saya gitu. Jadi saya coba buat yang durasinya variatif gitu. Dari ya dari yang satu jam gitu. Saya buat yang satu jam agak lama cuma ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau yang video yang satu jam itu untuk upload aja itu, itu bah, eh, proses uploadnya itu banyak kendala teman-teman. Proses, proses uploadnya pada saat upload itu agak-agak ya, sulit ya agak-agak lama begitu Paling paling ya, untuk ditonton kalau menjelang tidur aja saya tonton sendiri gitu <laughs> saya tonton sendiri atau memang ternyata ada orang lain juga yang nonton begitu ya kayak video hujan yang saya buat itu ya nanti nih yang saya itu udah udah saya proses upload udah selesai empat jam itu saya ngaput ternyata giganya gede juga <laughs> sampai 8giga itu satu jam yang paling standar-standar sih yang 10 menit ya 10 menit 15 menit gitu jadi kita buat nih kita buat kita kalin ya kan video pertama kita buat ya yang tiga menit yang dua menit yang satu menit ya kan ya lima menit yang variatif lah gitu ada yang sampai 10 menit 15 menit gitu jadi terserah biar orang-orang yang pengunjung datang keserah memilih memilih yang mana begitu kan kita ada gitu yang penting kita maksimalkan di thumbnailnya itu thumbnail untuk menambah daya tarik gitu wah, begitu klik thumbnailnya ternyata isinya begini doang gitu ya udah terlanjur nonton ya sejaknya sapa saling sapa gitu sambil menyapa pengunjung yang lain gitu itulah tadi teman-teman Uh, supaya tidak terpanjangan ya kembali lagi jangan bosan nonton video saya ini buatlah ya buatlah video yang variatif dari durasinya ini sih uh, seharusnya mah saya untuk saya aja cuma saya bagikan saya bagikan aja lah biar biar pada punya variatif gitu nah dan ini juga saya nggak wajib ditiru ya teman-teman. Ini sih cuma ide cuma tutup variatif doang gitu. Oke teman-teman, jangan bosan nonton channel saya ini karena yang nonton tanpa skip, saya tidak bosan-bosannya untuk mendoakan supaya penonton saya yang nonton full tanpa skip saya supaya Allah berikan tambahan uangnya 10 miliar amin ya amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh